Hai guys, uh, kali ini saya ingin mensepil pusaka tombak saya, yaitu tombak Godong Andong. Mungkin teman-teman penasaran uh, tombak Godong Andong itu seperti apa? Terus perwujudannya seperti apa? Ini mungkin uh, pusaka saya yang bakalan saya sepil buat teman-teman yang penasaran. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan share channel YouTube Ratu Bidadari TV ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, uh, ini adalah penampakan uh, pusaka tombak godong andong dan pusaka ini sudah sepuh sekali dan bahkan uh, bilahnya aja uh, sudah korosi. Uh, ini bisa kalian lihat. Jadi di sini ada korosi-korosinya teman-teman. dan bilahnya sendiri ini sudah tidak utuh ya karena memang termakan oleh zaman ya termakan oleh masa karena ini sudah ratusan tahun yang lalu ya jadi ini bilahnya agak banyak yang aus atau hilang karena ini tertanam di dalam tanah ini belakangnya dan ini danganannya ya atau Danganan itu bahasa Indonesia-nya pegangannya eh, ini perwujudan buto. Jadi ini adalah sosok buto, cuman butonya kayaknya buto cewek ya, karena di sini ada payudaranya, teman-teman. Mungkin ini kalau diwarangin, kalau diwarangin ya, diwarangin itu maksudnya dikasih cairan hitam atau cairan racun itu nanti eh, pusaka ini pamornya. Atau besi bacanya, bukan besi baja atau meteoritnya akan keluar. Jadi, eh, kan di sini ada campuran meteoritnya atau batu meteor itu nanti akan berubah menjadi putih. Jadi, nanti pamornya atau guratan-guratannya akan eh, kelihatan. Teman-teman, cuman di sini saya akan mensepil goibnya. Jadi, di dalam tombak ini sosok goib kodam atau perewangan atau kalau orang Jawa zaman dulu adalah yoni, teman-teman. Jadi yoni yang ada di sini atau ada di tombak ini seorang pertapa, dia menggunakan baju putih, sorbanan putih. Yang bertapa di dalam pusaka yang saya pegang ini, teman-teman. Dan pusaka ini eh, kalau saya terawang sudah memakan korban jiwa. Dalam artian pusaka ini sudah bau darah. Ya, jadi di sini saya mencium darah di sini teman-teman. Jadi pusaka ini sudah pernah dibuat membunuh orang. Cuman tombak ini terakhir yang saya lihat terakhir ini membunuh temennya sendiri. Jadi ada semacam perkelahian sesama teman. Ya, maksudnya salah paham atau miskomunikasi eh, sesama teman. Akhirnya, sama yang pilih tombak ini ditusukkan ke temennya. Jadi, ini sudah memakan korban, dan korbannya adalah temennya sendiri. Teman-teman, tombak ini sangat angker atau sangat wingit sekali. Teman-teman, ini bisa kalian coba. Atau mungkin buat teman-teman uh, yang ingin merasakan energinya, bisa silakan. kalau kalian ingin merasakan energinya, tombak godong andong silakan saya tak sambil rokok rokokan juga ya biar Pro kita ngobrolnya enak <tuh> Monggo kalau kalian ingin menerawang atau ingin olah rasa ingin kontak dengan energi ini silakan saya kasih waktu 3 menit dari sekarang ya? saya izinkan dulu untuk biar kalian bisa merasakan energinya Assalamualaikum salam yaahtamul hatamu yaahtamul jin yaahtamul hatamu yaahtamul jasad yaahtamul waalaikatamu jawahtamu yaahtamul jawahtamu yaahtamul saya kasih waktu 3 menit dari sekarang untuk kalian rasakan getaran-getaran Atau magisnya Energi yang ada di tombak dong. Saya tak sambil rokok-rokokan ya Monggo, Dirasakan Kalian rasakan energinya Kalian konsen, fokus Pusatkan pikiran hati Pusatkan batinnya kalian Kepada tombak tersebut biar kalian bisa merasakan uh, energi magis berapa besar kekuatan kae yang ada di sini oke okay. fokus teman-teman fokus fokus tarik energinya tapi jangan ditarik kodamnya ya agar kalian bisa merasakan kekuatan gaib yang ada di tombak tersebut buat kalian-kalian yang ingin memahar bisa cuman ini harganya sangat mahal sekali ini saya pasang dengan harga 30 juta jadi teman-teman yang menginginkan tombak saya ini saya pasang dengan harga 30 juta. Ini cocok buat para pejabat, cocok buat para pengusaha atau orang-orang yang pemilik pabrik ya atau perusahaan. Karena atau seorang pejabat tinggi yang punya jabatan kekuasaan karena ini juga proteksi. Jadi untuk memunculkan kewibawaan dan proteksi dari santet sihir teluh dan gangguan-gangguan negatif teman-teman. Ini saya jual 30 juta teman-teman Gimana? Sudah? Jadi buat teman-teman Kalau kalian menginginkan tombak ini Bisa silahkan langsung japri Di uh, WhatsApp saya Di ini Dekresi di, di Nanti bisa hubungin admin saya Atau buat teman-teman yang mau konsultasi Sama saya silakan Silakan japri WhatsApp jadi tombak godong-andong ini memang ee, seorang punya menciptakan tombak godong-andong ini ya memang digunakan untuk lebih ke arah kedegayaan ya atau arah-arah pamor jadi memang cocok untuk pengusaha, cocok untuk pejabat gitu loh atau artis, jadi biar pamornya itu naik teman-teman Mungkin gitu saja. Jangan lupa ikutin terus update-update terbaru channel YouTube Ratu Bidadari dari TV. Jangan lupa di subscribe ya. Akan saya sepil tombaknya biar kalian lebih detail lagi, oke? Okay? Ini adalah penampakannya, guys. Dan di sini uh, guratan kuraatannya sangat terlihat. Pamornya nggak kelihatan karena di sini harus diwarangin ya. Harus diwarangin dulu ini umangker banget ya, jadi kalian bisa merasakan magisnya kegaibannya kesepuannya luar biasa sekali lah ini adalah penampakan godong andong kan saya sepil belakangnya ya teman-teman ya ini adalah belakangnya teman-teman dan ini berlubang ada lubangnya juga karena ini sudah ratusan tahun teman-teman tombak ini sudah ratusan tahun umurnya dan sangat sepuh sekali Oke okay, teman-teman gitu saja uh, Konten ini saya akhiri uh, Jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya Nanti biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru Channel Youtube Ratu Bidadari TV Terima kasih Assalamualaikum